penipuan ya oke hari ini kita pengen ngebahas empat aplikasi pinjol yang mungkin salah satunya atau mungkin empat empatnya hari ini sedang kalian gunakan dan hari ini bertanya-tanya karena mungkin belum mampu melakukan pembayaran dengan berbagai macam alasan oke bang apa aja sih aplikasi yang akan kita bahas pada video kali ini yang pertama itu adalah aplikasi kredit pintar dan yang kedua adalah aplikasi rupiah cepat dan yang ketiga adalah aplikasi ada modal dan yang keempat adalah aplikasi bantu saku ayo siapa yang memakai salah satu diantaranya atau mungkin sedang memakai empat aplikasi yang akan kita bahas pada video kali ini oke langsung kita pengen nunjukin dulu untuk di aplikasi bantu saku ini dia aplikasi bantu saku ya dan disitu kalian bisa melihat Ya, sudah terlambat dengan total satu juta delapan rupiah. Tanggal jatuh, temponya kemarin itu di tanggal 27 di bulan 2 tahun 2021 sudah lebih dari setahun. Ya, ini karena memang mungkin, ya, belum punya kemampuan untuk melakukan pembayaran, dan hari ini sedang bertanya-tanya apakah aplikasi bantu saku ini sudah memiliki debt collector lapangan atau tidak, bang. Nah, kita pengen nunjukin dulu ya. Dan di sini ya, untuk di aplikasi Bantu aku itu sudah tertotal menjadi 4.892.000. Kok bisa sebanyak itu, Bang, ya? Jadi, untuk semua aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK itu, ya, untuk biaya denda dan bunga itu tidak boleh melebihi dari 100% jumlah pinjaman pokok. Itu ketentuan dari pihak OJK, tidak boleh dilanggar. Dan apakah Aplikasi bantu saku sudah memiliki debt collector lapangan. Banyak pertanyaan yang seperti itu. Jawabannya untuk di aplikasi bantu saku ini belum memiliki debt collector lapangan. Dan apakah aplikasi bantu saku akan melakukan penyebaran data ketika kalian belum mampu melakukan pembayaran? Jawabannya tidak, dan itu tidak boleh dilakukan. Semua aplikasi pinjol legal OJK. Ya, jadi bagaimana bang kalau seandainya mereka menelpon di luar kontak darurat? Apakah itu sudah melanggar ketentuan hukum? Jawabannya sudah ya. Mereka boleh dan hanya mengkonfirmasi kepada kontak darurat ketika kalian tidak bisa dihubungin. Ya kalau seandainya kalian masih bisa berhubungan dan kalian terus mengkonfirmasi tapi mereka masih tetap uh, Menelpon di luar kontak darurat, ya. Kalian bisa langsung melaporkannya kepada pihak OJK (Asosiasi Pendanaan Fintech Bersama Indonesia) dan kepada pihak-pihak yang berwenang yang untuk bisa menangani semua permasalahan aplikasi pinjol ini. Oke, itu untuk di aplikasi Bantu Saku. Kita pengen lanjut lagi untuk di aplikasi yang selanjutnya, untuk di aplikasi Ada Modal, ya. Ada Modal, guys nih kita pengen buka dulu aplikasinya dan nanti kalian bisa melihat langsung berapa total tagihan kita di aplikasi ada modal ini nah kalian tinggal klik setuju baca baca baca baca perjanjian privasi dan otorisasi langsung klik setuju di bawahnya oke kita pengen melihat tagihan saya ya ini dia tagihannya sudah sebesar 6 juta rupiah dengan tanggal jatuh tempo di tanggal 23 di bulan 4 tahun 2021 dengan total keterlambatan selama 508 hari jumlahnya itu sebesar 6 juta rupiah bang kok bisa banyak banget bang itu bang itu sudah ditambahi dengan biaya bunga denda platform biaya penagihan ini itu segala macam banyak ya hari ini jadi ini kemarin pinjamannya untuk di aplikasi ada modal ini di awal itu sebesar 3 juta rupiah jadi sekarang sudah tertotal menjadi 6 juta artinya sudah ada kelipatan di situ dan apakah itu sudah resmi bang jawabannya sudah dan apakah aplikasi ada modal ini sudah legal OJK jawabannya iya dan apakah aplikasi ada modal sudah memiliki debt collector lapangan? Banyak ya pertanyaannya seperti itu ya kan Jawabannya belum ya Jadi kalian masih punya kesempatan, masih punya waktu untuk mengumpulkan uang Lalu membayar semua hutang-hutang Dan apakah aplikasi ada modal akan melakukan penyebaran data ketika kalian belum mampu melakukan pembayaran? Jawabannya tidak Dan itu tidak boleh dilakukan semua pinjol yang masih berlabel OJK jadi bang banyak juga pengalaman dari teman-teman yang lain itu kalau mereka itu pinjol di legal OJK itu masih banyak yang mengancam melakukan penyebaran data. Jadi untuk kalian yang mengalami masalah seperti itu kalian bisa langsung rekam. Kalian bisa langsung screenshot lalu mengirimkannya kepada pihak AFI dan OJK. Ya, supaya aplikasi-aplikasi pinjol yang masih berlabel OJK Yang melakukan intimidasi, teror, penyebaran data ini Itu segala macam yang sudah melanggar semua ketentuan hukum Bisa dievaluasi ulang izinnya ya Izin operasinya ketika mereka melakukan pelanggaran itu ya Kalau memang terbukti bersalah silahkan dievaluasi ulang dan dilaporkan Oke itu tadi dua aplikasi Kita masih punya pembahasan di dua aplikasi lagi Apalagi nih bang kita pengen buka untuk di aplikasi kredit pintar Hari ini kita pengen ngebahas aplikasi kredit pintar Nah ini dia aplikasi kredit pintar Dan kita pengen nunjukin tagihannya dulu ya Ini dia tagihannya Sudah tertotal menjadi juta 1.200.000 Keterlambatan 365 hari. Jadi untuk di aplikasi Kredit Pintar ini pinjaman di awal itu 600.000 dan sekarang sudah ada kelipatan menjadi 1.200.000 guys. Ya, apakah ini sudah boleh atau enggak Bang ya? Mereka menambahkan uh, jumlahnya itu seperti pinjaman pokok di awal. Ya, OJK memang sudah mengizinkan hal itu. Dan apakah aplikasi uh, Kredit Pintar ini memiliki debt collector lapangan? Kemarin-kemarin sih udah ya kan untuk di aplikasi kredit pintar ini Dan beberapa waktu yang lalu sempat ada gosip-gosip ya kan Katanya aplikasi kredit pintar ini sudah memphk beberapa karyawannya ya Dan mungkin akan terancam bangkrut kalau aplikasi kredit pintar ini sih salah satu aplikasi pinjol raksasa ya untuk saat ini dia Dengan total penyaluran pinjaman itu triliunan rupiah lah. Kalian bisa ngebayangin duit triliunan itu ada di ruang tamu kalian ya kan. Coba sebanyak apa itu yang sudah mereka salurkan sebagai pinjaman online. Oke okay. dan apakah aplikasi kredit pintar ini sudah terdaftar dan berizin jika jawabannya sudah ya. Tadi untuk debt collector lapangan ada tapi... Tidak untuk di semua daerah, hanya untuk di daerah Jakarta aja nih. Kayaknya masih saat ini ya kan, belum ada perluasan ke semua semua daerah. Nggak tahu kalau kalian memang mungkin punya pengalaman yang lain, kalian bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah video ini ya guys, supaya nanti teman-teman yang lain tuh. Bisa tahu oh iya di daerah ini, daerah itu memang sudah ada dev collector dari aplikasi kredit pintar. Dan apakah aplikasi kredit pintar ini akan melakukan penyebaran data bang? Ketika kita belum mampu melakukan pembayaran. Banyak banget pertanyaan yang seperti itu ya. Jawabannya Tidak. Dan itu tidak boleh dilakukan oleh aplikasi kredit pintar ya. Apabila kalian menemukan pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aplikasi apa saja yang masih berlabel OJK kalian bisa langsung laporkan. ya. Itu untuk di aplikasi kredit pintar. Dan kita pengen lanjut untuk di aplikasi selanjutnya. Aplikasi apa itu bang? Aplikasi rupiah cepat. Ini ya kredit pintar rupiah cepat ya kan ini termasuk kategori pinjol pinjol saya nih, olah ya guys. Ini dia aplikasi rupiah cepat. Baik ya, ini kita udah masuk di aplikasi rupiah cepat. Dan kalian bisa melihat tagihan yang belum dibayar itu sebesar tujuh ratus rupiah. Kemarin ini pinjamannya berapa bang? Kalau nggak salah sih sekitar tiga ratus enam puluh apa tiga 370 lima puluh ribu gitu lah ya Untuk di aplikasi rupiah cepat Banyak yang bertanya-tanya ini apakah aplikasi rupiah cepat ini sudah legal OJK atau enggak sih bang Ya banyak pertanyaan yang seperti itu Jawabannya sudah ya mereka ini sudah memiliki status terdaftar dan berizin di OJK guys ya Dan apakah aplikasi rupiah cepat sudah memiliki debt kolektor lapangan atau tidak bang Hari ini banyak yang sedang panik ini Panik kalau seandainya ketemu sama debt collector lapangan untuk di aplikasi rupiah cepat mereka itu belum memiliki debt collector lapangan Ya mereka belum memiliki debt kolektor lapangan. Jadi kita masih punya kesempatan, masih punya peluang untuk mengumpulkan uang lalu membayar semua utang-utang. Ya nggak enak banget ya banyak utang ini ya membuat kita makan nggak enak, tidur tak nyenyak, mandi nggak basah, ya kan kesarian kita diantui dengan rasa takut, kepanikan yang terus mengantui dan itu semua harus bisa kita kontrol, guys. Ya jadi kalau kalian masih terus membiarkan pemikiran kalian ini negatif maka segala sesuatu yang hari ini sedang kita usahakan pun akan menjadi negatif juga ya jadi harus bisa kita rubah cara kita menanggapi masalah itu nggak boleh dengan uh,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 Oke, okay, jadi itulah tadi empat aplikasi pinjol yang udah kita bahas, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.